Yang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan itu si, bakas. Itu si. Aturan ilmu ditegakkan dulu. bawang jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Nah, kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah lagi buca, lana nurut etika gua jodoh aku yo pas aku, aku seneng pas sapi ani, <guluh> akhirnya bujuku nurut karena bujuku ya keluarga Yesus suka ilmu, hanya gede-gede gie gede, Mari biang mbak, gede-gede gie -gede, gede, gede, izin biang Mari Tapi kan jelas bocah itu utang jasanya biung tua, bahkan saya ini sudah gede mikir bapak wape tenan turu tak gua gawe gak tersinggung, lu keluar biasa sepuluh menit turu tiga anak lu jam nakum naku, gak keluar nakum naku berapa kali saya ngaji terlambat sepuluh menit, lima menit gara-gara anakku lalu, anakku lebih tinggi dan melaku-melaku tak turut karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku tidak melaku rata tak turut. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji gara-gara ngaji, aku gak dijak melaku-melaku bapak. Akhirnya nganggep ngaji itu problem. Akhirnya roh-rohnya itu problem jadi Oh, bapak demi keriting. Rahmustafa demi jenggot. Kan panjang. Waktu itu roh-rai-rai kirai trauma kan, nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melakukan-lakukan, gak waspada waspada melakukan-lakukan tetap ngaji Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor satu, kritik nomor loro. Kritiknya <laughs> ya maklumi nak waras umpamanya Nakuraanae eh, kadang. <laughs> macamnya saya itu dugaan saya kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain itu menganggap Rasulullah itu jaran jaranan Caru Jawa cowo digono bu, Rasulullah ditumpahi by Hasan, semua si syur itu Hasan, ya tentu Hasan Hussein tapi singkong riwayat itu Hasan, itu Rasulullah lama sekali sujud, sampai sahabat itu karena sanggeng dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahad fihi seun atau ahad asafin nabi seun, apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu, jadi sahabat bingung ya penting akhirnya Ono senggah enggak, iruken iruken ini udah enggak. <laughs> Mereka sujudnya enggak wajar, apa? kan Nabi kan tentu istiqomah. Biasanya orang menit, ya orang menit, biasanya satu menit. So, ini kok sampai lima menit semua. Akhirnya sahabat Ono enggak terima, udah enggak. Iya ada wahyu baru, bahwa aturan sujud harus selama itu, doang. Coba lihat Ono Hasan, oh iya kita perkara dengan. <laughs> Tapi baru kayak sahabat beling itu Ono riwayatin. Coro deh ngerangin ceng. <laughs> Jadi kadang belingu ya penting. Tapi se-mbeling bensohabat ya, menurutku tetap pakai ganjaran ya, kayak rausah, sholat, jangan ini kurang usah. <tuh> Kau belingin sohabat paling orang belingmu ke bablas ya. Akhirnya nabi menghentikan tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Jadi alasannya nabi, ben putuku ramah keluarga aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya nabi, bagi ikin, nyala iki Entah nomor itu orang saya macet biasanya itu naono anak cilik tengok jadi karena khotib tersinggung tidak ngeluar di ruangan naono dia moment jadi khotib kan naono kok diganggu biasanya senangmu khotib dulu pernah beberapa macet itu kayak pengumuman anak kecil kan ibu selawan ku datang tidurku berhenti lalu naon macet lalu negeri malah kue subang bingung ramai ya saya nggak gugung barat enggak penting syarat bukan secara ilmu itu syarat penting penting saya kalo cuma tenor atau mendaliti itu tapi yang saya pastikan gini ya secara ilmu ilmu itu muqodam alal adam ilmu itu harus didahulukan alal adam ada hal-hal tertentu yang menang adab. tapi yang ilmu yang tidak wajib tapi nah ilmu ain pasti menang dia mau tadi misalnya, akhirnya anakku lo gak biasa gugah kulo, nanti saya juga biasa. Singa terutama singa lidak, singa dini izin dia. Karena tadi bujuklah tak mau ngiunokin, ablu mau tadi kepentingan harus gugah saya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. mbak dalam saya aja berani gugah saya, karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu takik kaidah. Kalau ibu gerah, saya di rumah gugah, totok omong. Jika super kula ya wani karena itu kaedah. jangan sampai misal ibu gerah jam setengah dua karena etika nunggu gus bak ungu misalnya itu kan parah atau akhirnya sampai su, subuh jadi ilmu terus harus mau kedep. apa bawa ibu itu segala-galanya sampai sekarang saya beberapa kali setengah dua ditotok mbak dalam atau kang dalam gus ibu gerah ini saat bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana etika itu bakdal ilmu. jadi ketentuan ilmu itu nomor satu Eh, iya, gue cukup. Mau anaknya kok dua TV itu rasa etika, tapi mesin bawa pikir gak gelok neng omar, tapi gelok neng tong. Gue ape di ganggu waktu aneh, gue ganggu tangga nih. Lu ganggu tong, gue misalnya, no. tapi tangga seneng. Misalnya, wong ibu-ibu gue -ibu penduduk angling dermu, ana ambdo teletubbies. Ayo kan gue rasa ambung, tetem ganggu. Lipu-ibu dia selera, enggak misalnya. Saya lagi penduduk sinetron, anak ambdo lo teletubbies. Misalnya, ayo Mustafa lo film ISIS. <laughs> Ya, jenisnya uang kan selainannya beda-beda. Nah, Melarangin juga bolot misalnya kan. <laughs> nah, aku mengaku es kiai kalau mengalih misalnya aku nggak TV nganti saja ya, mak lampir. Merkau mikir, aku Pokoknya seneng nggak TV suramikir. Sudah <laughs> cukup ya sekali. Ya. Nah coba itu kan seneng nggak film mengayu-ayu. Merkau nggak penampilan. Misalnya nah, aku seneng nggak mak lampir. Angging dharma. Seng lucu-lucu. Seng lucu. -lucu. Seng mokal. Tadi karman rata pikir. <laughs> Perko aku tahu di kelubi kiai itu kiai dulu sinetron, nono pemeran sebagai ustad tuh, itu tikus fatwa nih TV dipikir. Tidak tenat fatwa gue leung sinetron kau bawa pikir, iya sin merano ustad tikus, <laughs> iya sin merano ustad kan kadang fatwa ya gitu. lah kiai gitu loh, tersiksa, fatwa, fatwa ustad tikus, tadi kan ulun tersiksa gue, fatwa ustad sini TV tak, tak pemeran ustad serius, <laughs> loh <laughs> nah, nama lampir kan, kamu mungkin nggak mikir fatwanya mak ama <laughs> Tapi setan bisa teruk. <laughs> kau ngentah ini ngakei waswas aku cuma dia tak tinggal dalam malam. Aku ngerti kok setan waie waswas aku. Ya? Tinggal, ada mangkel deh. Pok setan yang gambariku tuh yang ngeri. Ya. Jadi, setan jangan kurang ajar dengan. Ya. Jadi orang orang alim itu dirido. Termasuk kau Mustafa, kau Abel, sengaji ngegini kak. Kita orang akhir ini alim tidak ya. sebut ngalim. Jadi misalnya kayak sholat itu kadang setan ngelidungin ini. Kue sholat tidak mesti ditampa pengiran. Kita kadang menyesali masa lalu, menyesali masa lalu, sholatku, posokku, orang mesti ditompok pengairan di setan ngeridu setan. setan gue kudu lawan di tobara di itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sudut, pernah sholat, titik, kayak apa buruknya kita ketemu Allah tahu, sholat tau tahu wah sholat tombol lah, lagu malah tak lawan kadang setan, beneran taruh ditompo. woi sholatku, <ketan> Mungkin atau sholat, ppn sholat gue. Karena setan mau kepingin supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu nggak tahu sholat, lo oh getun. Tugale ngene contoh fisik. Aku ngurumat yatim secara ikhlas, mulai cilik bareng gede kuliah jadi wong lali aku, bareng lali aku terus aku getun ke rumah ku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngurumat dia secara ikhlas terus jadi anak wakaful yatim ke htni fil dan Kok malah aku bisa jadi murahan? Harap-harap dibalas? Hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cik goblok. Ke. Ikhlas kamu itu jadi sewarga. Tamak kamu itu setan. Kancangan ini sering ngono Kancangan pondok, ikhlas, melarat, ikhlas. Barangkancangan ini suka, hutang rauh. Udah asal disek kancang aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi sapi setan ku kepengin ikhlas si di masa lalu. makanya di ikhlas tuh setan saking kurang Ikhlas ikhlase wis klewat iku do'tak adek. <SILENFICANTI> Dalam zaman kuhe goblok ku kan mesti rupi, sandri, ikhlas loh. Lan cara Mbah Mun santri mbek kiai itu ikhlas santri Mereka santri ku nyucup kiai sobo ikhlas. Baris dadi kiai pikir-pikir ni rival ini orang. kan. <sihaz SILENFICANTI> <sispar> Dise asal kiai dicucup zaman santri yo to. Baris dadi kiai. Ki rival ki rapati ahli. Ikhlas dia. Lakonane apik endi kana, kamanane wong oh, pangel temen rangos. Ayo lakonane apik endi zaman mondok biasa iki. nengkapi bab iku lho. Ah ya, aku ah, iki sing ngomongi gitu, lho. <laughs> zaman mondok. Wis dadi kiai mikir kan. Mun asrok iki politik Gusti Mustofa wis ah seru menarik cara de. Jadi, nah, kalau ada setan seperti itu tinggale delok malam per. Gulol lah saring diri setan sampai kadang-gulol saking ekstrim ya. Memang ada kewetan dengan andani. Umpama Jibril ngandani aku, nah aku ahlin rokok, itu tetap aku sujud begengir. Kok kalazimanik aku ulo, aku ya sujud begengiran, titik. Meskipun Jibril ranggalah ngabarinmu, aku rakwe ya, cuma aku ngelaman setan harus pakai nama besar.